Halo bosku, wow lihat sekarang kakak ada di sawah bosku, di sawah dan juga di sungai Dan kita ditemani oleh si Tayo, wow Tayo yang sangat berwarna-warni Ada Tayo berwarna kuning, biru, hijau dan merah, wow keren Kira-kira mereka sedang apa ya di tepi sungai, wow lihat apakah mereka tidak bisa menyeberang sungai, wow mantul sekarang kita akan mencari lagi mainan dari si Tayo berwarna-warni ini. Kita mulai saja cari mainan dari si Tayo berwarna merah. Oke, Tayo. Kita cari mainan ya. Kita gali dulu pasir. Lihat, ada mainan. Ada mainan berwarna kuning dan murah warna putih. Kira-kira ini mainan apa ya? Let's go. Kita cuci terlebih dahulu. Kalian coba tebak. Kira-kira mainan apa ini? Wow, tebakan kalian betul kawan-kawan. Ternyata ini adalah seekor sapi kita simpan di sini ya. Let's go, kita cari lagi. Kalau yang ini kira-kira mainan apa ya? Ayo kita ambil. Dan kita cuci terlebih dahulu. Mainannya berwarna kuning. Keren. Wow, lihat. Yang ini ternyata seekor macan tutul. Wow, macan tutul yang sangat mantul Simpan di sini ya Kita sekarang akan mencari mainan dari si Tayo berwarna hijau Kira-kira di sini ada mainan apa? Ayo kita cari terlebih dahulu Wow, kira-kira ini mainan apa ya? Let's go, kita cuci terlebih dahulu Mantul, kita menemukan serigala Wow serigala berwarna hitam putih keren kita simpan di sini ya lihat kita sudah menemukan tiga mainan kita cari lagi semoga kita menemukan lagi mainan dari si Tayo berwarna hijau Wow yang ini kira-kira apa ya Ayo kita cuci terlebih dahulu Wow, keren! Kita menemukan seekor anak gajah, anak gajah yang sangat lucu dan besar. Wow, mantul! Kita simpan di sini ya. Kita simpan bersama si sapi, macan tutul, dan serigala. Next, lanjut kita cari lagi mainan. Dari si Tayo berwarna biru, kira-kira di sini ada mainan apa? Kita gali dulu. Kira-kira ada mainan apa ya? Wow, lihat. Kita sekarang menemukan seekor apa ini? Kita cuci dulu ya. Wow, lihat. Kita menemukan seekor rusa. Rusa berwarna coklat. Keren. Kita simpan di sini ya. Kita lanjut lagi mencari mainan dari si Tayo berwarna biru. Kalau yang ini kira-kira binatang apa? Lihat. Mainannya sangat kotor Wow penuh dengan pasir Coba kalian tebak kira-kira ini binatang apa ya Kita cuci dulu Lihat ternyata kita menemukan binatang terbesar Binatang terbesar di mumi. Ini adalah seekor gajah Gajah berwarna apa ini Wow sepertinya ini warnanya warna hitam atau apa ya Wow keren berwarna gelap ya kita simpan di sini bersama si anak gajah ya. Lanjut, kita cari mainan lagi dari si Tayo berwarna kuning. Kira-kira di sini ada mainan apa? Ayo kita gali dulu pasirnya. Wow, lihat. Kita menemukan mainan berwarna putih. Kalau yang ini kira-kira mainan apa? Coba kalian tebak terlebih dahulu. Mainannya putih. Ada tanduknya dan kakinya ada empat. Juga badannya sangat besar Dan binatang ini menghasilkan susu Let's go, kita cuci terlebih dulu Wow, dan tebakan kalian betul Ini adalah seekor sapi Sapi betina, keren Kita simpan di sini ya Lanjut, kita cari lagi mainan Kira-kira ini ada mainan apa Wow, mantul Mainannya berwarna kuning Keren, kita cuci dulu ya Wow, mantul Kita menemukan seekor singa Singa berwarna kuning Mantul, kita simpan di sini ya Besok kita cari mainan lagi bersama para tayo ya